Yo ma bro Kita kedatangan skin legendary terbaru nih tempat tempat Uh. Oce udah lama ya gak pake kain pat empat ini ya mabru ya dan keluar lagi skin legendarinya ya. wih gokil sih oce liat ya round set ya oce suka nih Ronset yang begini mabru ya ini mantep nih ya Oke gak ada temboknya tuh di samping sampingnya ya oce suka yang kayak gini oke Oh wow, mantep sih keren loh mabru ya uh, oce mau lihat trailernya dulu nih Oh eh, eh malah keluar mabru maafin oce kita lihat dulu kita wih keren kok trailernya kayak shotgun satu peluru langsung kenok ini udah oke oke ini cuma trailer mah bro ya Oh, keren ya wih menyeramkan sekali loh mah bro ini ya seandainya topengnya hitam pasti ucap pake dan bajunya hitam pasti pakai pake ya nggak mungkin enggak pasti pakai pake yuk Tes gue, bro. Kita langsung gacha saja, ya, bro. Ya, sebelum gacha, langkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. berdoa mulai biar spin kita makin lancar dan langsung hoki, ya, bro. Oke, langsung saja, dari 30 CP, Ocha akan mendapatkan apa, ya? Kira-kira, ya. Ayo, lah, karakter langsung lah, gak apa-apa. Lalu, skin legend-nya boleh. Uy emotenya keren kipas dulu masih biar adem ya eh. mantep mantem mabro mabro mabro uca taro mana ya kita taro ke sini oke okay. let's go mabro kita langsung gas aja 40cp para asuh klasik sekali dapetnya uh avatar oke okay. 300cp ayo lah, uca harus mendapatkan yang bagus-bagus gitu loh ya Kenapa ya uca nggak dapat langsung skin legendnya udah lama banget di first fin nggak dapat skin legend langsung oke okay, lumayan lah dapet mobil battle royale ya tapi Orvi uca udah ada skin legendnya seder nggak perlu mau bro yuk nomor cepet. ayolah kemon wow backpack golden fox ini ocha suka pakai nih di arteri sebenarnya mah ya oke okay. ah langsung skip aja lah biar cepat dapat tampar. 1300 CP dapat tampar. parah banget sih mah bro ya Ayolah 2000 CP ah no 2800 CP get snack Q Anjay ini Kyuubi banget nih. Kyuubi yang dari Naruto, bukan nih. Wow, dari topengnya sih. muka Kyuubi tapi dicet ya, jadi warna putih. 4700 HP, akhirnya kita mendapatkan skin legendary KN446 44 bro. Terbaru. Wow, mantap sekali. Uh, ini ada elemen-elemen jahat, nauru ya. Jatuh ini ada aura jahat. Hmm, tadi kalian denger, kayak ada suara kayak ada setannya ini siapa <laughs> bro ya oke. ya langsung aja catur lotoutnya nya ma bro ya oke okay, ma bro oke sudah di training mode udah catur lot nya dan karakternya ya wow sekali ini ma bro langsung inspect saja ini keren bukan wow langsung aja ma bro kita tes oke okay. Wow, ini Ocha pakai Light Barrel ya, bukan pakai Barrel Marksman. Light Barrel tuh lebih ke mobil sama open scope gitulah, mau Bro ya. Nah, ini Ocha rasa recoilnya tuh udah lumayan mantep, ma Tuh, kayak nggak perlu Marksman lagi yang benerin recoil, ma Bro ya. Wow. Tapi Ocha ngerasa seretnya kurang ini sih, kurang satu satu ya masih lebih mending peacekeeper mah bro kalau kau jujur jujur jujuran ya tapi worth it ini skin kalian beli karena aku suka iron size nya ya sebenarnya iron size kaya pat-pat yang default juga not bad lah masih worth it aja mah bro ya oke yuk daripada lama-lama langsung aja kita tes ke rankernya let's go lihatlah mah bro lihatlah skin ini wow Okay, banyak dah skin skin yang bentukannya naga, bro, ya yuk bro Kita hantam ya musuhnya, ya tuh lihat tuh ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih benar lagi dua Ah, jangan mati mah bro. Dasar orang ngendok banget tuh mah bro ya, nungguin Oca dia. Harus dikasih pelajaran, men. Mati wuh. lagi Oca tinggal apa ngapak mah bro Dia stand off agak mengerikan oke mah bro jadi sini mana musuhnya apa sih kena tampar aja mah bro kok harus setup ini harus setup ya Oh. mau dihajar ya jadi suka main round side nya sama bro oh, aku harus ulti Oca akan keluarkan ulti ya mati dulu nah gitu kek walaupun Ocha mati ya tapi dia juga mati lumayanlah yeah, sure. poin oh, dikit oh, ya. Oh, Simul sih jago mau beru bener deh. Kaya ada orang di sini. Eh ngapain di situ? Mantasan udah feeling feeling gue terlalu kasut ini mah. ulti bro. Oke maju langsung, tapi nggak apa-apa. Oke tahu soalnya kayak di situ mah bro. Oke langsung. Guys, yakin mah walaupun ini sangat sengit, tapi temen Ocha harusnya bisa menangin loh. Tetap, walaupun lo pakai senjata begituin, gue tetap menang bro. Uh. Mantap mantap mantap mantap bro mantap bro. Jangan gua mati ya. Eh. Wuh. Cara tuh cuma bro. Komat dia coba. coba. Eh hey, nice nice. Hard point nice. Hard point kita akan menangin mah bro ya. Hah. Ah. Ah ha ah, ah, ha ah. nice. Ah lagi nyampah dia. Monoce nyampah. Point point contested. Nice mah bro. Ya. Ayo. Masih ada, ada nih. Oh. Oke, sampai dulu mah bro. Anjing <laughs> <laughs> Gila nih musih jago loh, serius. Murut si lumayan lah ya. Oh. Tapi kayak anu pat ini super. Super duper. Streamer pala tuh si Venom sa pala talaga Bulek, bulek, bulek, bulek, bulek katanya. Sperma itu, hai, planting hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bro, hai, hai, hai, hai, Mau banget kemana? oh tapi kita jago nih. 4. Kita lihat nih, kita lihat nih, mau Bury. Ini orang nih akan coba lap ngecilnya, mau cahaya. Finfin sih, bakal coba lap nih orang nih. Oke, okay. let's go. Tadi udah langsung cepet Pak woi woi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, senjata hai, terus lari. hai, baru hai, hai, hai, hai, hai, penggunaan yang tertinggi ini sedikit boosteran bro Pakai bantal enak mati lo gila doce mati sama pistol Wow. Pistolnya sangat mengagetkan. Wow, dosa Mas sekarang sangat slow. Hup. Berkill dua cewek gen 44. Tenang, mau, Bro. Kita akan hadir semuanya. Oke oh, ada ya. Coba padah mau ratain semuanya ma bro ya. Oh di dalam sini nih. Seronita <tuk> <tuk> aja serius ma bro. Tadi coba ngepur aja kok. cuma kudet. <tuk> cuma ngepur udah coba belum nih yang pertama lanjut lagi lah tenang bro saya gendong kamu ya tenang nak Jangan mencuri sniper. Wah, wow, ini orang pakai gimnya. Mantesan killnya satu, mau bro. Dia pakai radar. Ya. Sebenernya killnya bakal gak banyak sih kalau dia pakai radar itu enggak Habis pakai radar aja gitu. Ketahuan nih yang suka pakai radar tuh tipe tipe orang yang sukanya nyontek oke Nah, udah ada stepnya masih pakai radar. Udah tahu movement di coudem tuh cepat, ya ampun deh bro. Well, we ah yeah, untung open scope nya sangat cepat mah bro ya. <Sihin> ya, ha, ha. sudah. Coba teman temen Ocha. Ya, oke. Kira Ocha gak bisa balap mereka, cuma perkiraan kalian. <sukur> Ngomong sendiri, Ocha. Hmm. dia ya, dia terdikau emang, bro. Oke, Ocha gak jadi dibalap, kan? wey ah, ampun oke oke okay, okay. nice, nice. oke okay. indo number one <laughs> gak apa-apa mabru kenapa ya Musia agak sulit-sulit deh mah, Bro dari sebelumnya lumayan lah menurut aja mereka ini nice Mungkin kira bakal kalah nih match ah, ampun sungguh banget hiburan macam awesome apa ini kerjaan orang orang filipins hahaha Ya Yo, i, the best mm. gila, gila, gila. animasinya bro bro ya oke langsung aja nih mau tahu gunsmithnya mau bro ya di pakai monolitik, MIP Red barrel no stock lesser 44 round extended magazine Nah itu mah bro ya Udah ini aja ya Tapi kalau kalian lasernya mau diganti sih nggak apa-apa Karena menurut Oce, open scope nya ini lumayan cepet Nah kalau kalian butuh yang buat Bagusin recoil nya boleh ya Atau boost spread pakai ground boleh tuh mah bro Karena open scope nya menurut Oce tanpa wedge laser udah cepet ya Yaudah mabro makasih banget ya udah menonton, jangan lupa share video ini ke temen -temen kalian Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya mabro ya Terus kalian kalau mau nungguin akun dengan skin legend dari KN 44 terbaru ini mabro Stay tuned aja tungguin Instagram Ad kita jubelin pasti nantinya ada yang jual di disana bro ya Oke, karena pastinya stok-stoknya itu akan terus update terus bro ya Untuk kalian yang baru main CODM atau yang bosen sama akun kalian Langsung aja di follow IG kita jubelin nih ya, Oke Dada semuanya Yaudah Dada semuanya See you next